Cuplikan review senjata pusaka YouTuber pemula. Waduh. Nah ini. Jadi terusia seperti ini teman-teman kerisnya ya, tampak seperti ini. Sudah kotor sekali. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Tonton video ini hingga selesai. Kemudian tonton pula video yang berkomentar di bawah. Karena dengan berkomentar di video ini, channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton!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 1 miliar 2 miliar, 3 miliar Satu-satu-satu Kapan kayaknya teman-teman Nah di video kali ini teman-teman Kemarin saya coba lihat di gudang itu Ada Ini teman-teman Ini keris Keris pusaka Saya nggak tahu apakah ini keris pusaka Ini di video kali ini Saya mencoba mereview ya teman-teman Mereview dari keris ini Sejarah dari keris ini kalau dari bentuknya ini teman-teman ini ini bukan keris dari daerah Jawa ya, bukan dari tapi yang jelas ini keris kalau dari bentuknya ini keris dari daerah Bali teman-teman. Ya, ini bahannya teman-teman bahan tempat ininya ya apa kerisnya ya. dan bahannya dari kayu jati ya berat sekali teman-teman. Di sebelumnya itu keris ini sempat sempat hilang teman-teman, terus balik lagi gitu. Nah, kemudian ketika kalau nggak salah ya, kalau nggak salah waktu di daerah saya banjir ini sempat sempat saya saya udah nggak ya ini lagi kalau nggak salah saya buang itu balik lagi nih teman-teman. Nanti kita review, yang nggak tahu ya. Kalau kalau teman-teman saya bilang mah eh, keris ini ada eh, penunggunya katanya seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau kita bahas penunggu semua benda itu bahasa itunya hodam lah katanya. Tetap ada hodamnya apapun bukan hanya keris ini aja ya keris keris benda apapun. Pasti ada hodamnya, ada batu-batu aki kemarin yang di, di video saya sebelumnya. Itu juga ada sebenarnya nah, untuk orang yang yang telah, uh, artinya, batinnya lebih sensitif, akan tahu apakah uh, benda tersebut. Ya kan, benda tersebut terdapat hodam atau apa, jenis apa? Uh, istilah energinya yang bisa menghasilkan energi begitu teman-teman. Nah buat teman-teman ya, buat teman-teman yang uh, mengunjungi channel saya ini, jangan lupa ya, jangan lupa untuk uh, setelah si, uh, menonton video ini full durasi, tonton juga ya video teman-teman uh, yang lain tuh yang di kolom komentar. Kenapa, teman -teman? Karena apa teman-teman? Karena yang berkomentar di bawah Ya berkomentar di bawah Itu ada kemungkinan video teman-teman ini akan ditonton pula Video channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga Seperti itu Nah ini Keris ini sudah lama teman-teman Ini bahannya kalau lumayan unik ya Ini kalau ada yang nawar ya bahasanya ada yang nawar satu miliar tuh belum tentu belum tentu ya belum tentu saya jual ini jadi ya nanti saya coba review ya sedikit-sedikit ini udah nggak terlalu sudah nggak terawat ini ya eh ini kalau orang yang kalau zaman dulu setiap satu suro gitu kerisnya dimandiin, saya mah ini masih gletakin gitu aja ya. Waduh, nah ini, jadi kerisnya seperti ini teman-teman kerisnya ya nggak pakai seperti ini udah kotor sekali nih. ini bahan bahannya keras teman teman bahannya keras kalau dilihat dari lepukannya ya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas nggak lagi ya satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima jadi lekuknya itu ada 17 17 lekuk nah ini dimasukin bahannya dari kalau dari gagangnya ini seperti ini nih gagangnya Belum dibersihkan lagi teman-teman Nah Kalau dari sini Ini seperti patung Patung Barong ya. Kukirannya cakep Ya cakep Buahannya keras nih Jadi teman-teman uh, maksudnya seperti keris ini gitu ya Chris ini kan senjata ya jadi sebagai seorang youtuber ya seorang youtuber pemula jika kita tahu mungkin pernah nggak teman-teman mengunjungi sebuah channel ataupun dari kita sendiri ya padahal video kita itu banyak gitu video kita banyak ya eh waktu itu saya sempat melihat ya bahkan pernah terjadi di saya sendiri ya videonya banyak tapi kok subscribernya sedikit gitu terus viewnya sedikit gitu sedangkan sedangkan video itu udah dibuat dari lama dari udah cukup lama tapi pengunjungnya sedikit subscribernya sedikit gitu kenapa karena bahasanya tidak punya senjata, teman-teman. Tidak punya senjata, dalam arti kata, ketidaktahuannya, gitu. Atau bahasanya sih, malas mengunjungi, ya. Malas mengunjungi, saling berkunjung kepada sesama YouTuber yang lain, lain, begitu. Bahasanya gitu. Seperti, kan, kan youtuber pemula kan ada kalau memang youtuber pemula tapi udah terkenal udah artis ya bisa langsung view nya banyak bisa bisa apa banyak view bisa banyak subscribernya nah ini jumlah subscriber melebihi jumlah video gitu kan berarti kan kesimpulannya Pak kayak waktu itu saya pernah lihat videonya itu 100 bahkan di saya sendiri ya Ya, kalau saya sih belum sampai ratusan begitu ya kalau saya wajar ya kalau saya videonya sedikit ya saya beberapa sedikit gitu ya waktu itu kalau yang saya alami teman-teman itu ketika eh, membuat channel ini subscriber saya itu ya udah tuh kan di atas 100 sudah naik sampai 300 ya apa dua 300 turun anjlok sampai 100 150 gitu Kenapa ya karena kesalahan-kesalahan saya sendiri sih ya nonton cuma video durasi panjang, tidak saya tonton full videonya. Maksudnya menonton video orang ya, menonton video teman gitu. Malas menontonnya karena video panjang udah skip subscribe. Saya tahu itu orang itu subscribe saya, cuma langsung hilang gitu. Hilang. Hilang begitu aja, saya contohnya dari langsung semua. Pasti pokoknya tapi saya setelah saya coba saya coba uh, tonton full ya saya juga tahu sih Ya nonton video saya juga ada ya ada yang enggak full juga cuma saya tapi kelas ya saya coba tonton videonya dia full tapi Alhamdulillah ya tetap berkurang video saya apa subscriber pula tapi tidak sederhana di situ tapi akhirnya naik lagi teman-teman ya Coba uh, seandainya dari dulu ya, saya uh, rajin lah ya, rajin menonton video-video teman-teman ya, video yang video channel besar, baik temannya mengunjungi gitu kan. Dulu saya tidak membalas gitu, saya pikir udah, udah nonton, nonton aja gitu kan, gak membalas bahwa malas membalas, gitu. malas membalas, akhirnya apa? Ya, mereka nggak ini lagi Tapi kalau sekarang bayangin teman-teman Kalau misalnya Video berkembang Dan channelnya Sampai subscribernya itu Sampai Ya 1500 lah 1500 Bayangkan kalau semuanya ya Kalau semuanya Subscribernya itu Penontonnya alami semua Subscribernya alami kita keluarin video yang satu jam dilahap dilalap habis ya kan ditonton sampai habis oleh semuanya tapi kembali lagi seleksi alam teman-teman ya seleksi alam ya nanti ada yang nonton lagi yang kayak gitu ya tapi mereka akan tersingkir sendiri seperti itu yang nonton bahasanya itulah senjata ya senjata youtuber pemula itu bermula seperti keris ini ya kan di waktu zamannya dulu ya kan menjadi senjata perang gitu juga di bidang konten kreator ya kan sebagai konten kata kita juga senjatanya itu cuma mau itu lagi modal hp hp ya tergantung lagi hpnya ya kan hpnya aja modal hp doang gitu tapi sudah dibuktikan sama Bang Isan tutor model HP jadul pun bisa subscriber jadi banyak viewer juga banyak nah, dan mereka dan berhasil pemonetisasi juga ya teman-teman beginilah uh, sekian view dari saya view senjata senjata pusaka bagi size bagi youtuber pemula jangan bosan nonton video saya karena setiap yang nonton video saya full tanpa skip semoga uangnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 miliar amin ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh